SCP-2209 adalah sebuah objek berbentuk lingkaran yang memiliki besar sepanjang 3,8 meter. Dalamnya kosong sehingga bisa dimasuki oleh seseorang melalui pintu yang ada di samping. Orang-orang bisa merasakan sensasi bermain virtual reality dengan pakaian spesial yang terbuat dari karet no print. Lalu, orang tersebut akan masuk ke dalam SCP-2209 yang sudah dinyalakan untuk menikmatinya. SCP-2209 disimpan di dalam unit penyimpanan B-89 yang ada di Site-115. SCP-2209 ditemukan di kantor fasilitas yang dicurigai milik Prometheus Labs di Afrika Selatan pada tanggal Februari 2007. Dengan info yang diberikan oleh agen Foundation yang ada di daerah tersebut. Selamat datang di zona Virtual Reality. Silahkan pilih Senario Virtual Reality yang kami punya. Senario yang tersedia adalah Entertainment, Tatangan IQ, Pelatihan Gravitasi Nol, Pelatihan Perang, Atau Skenario acak. Aku pilih yang ada peperangannya. Apakah kau ingin mencoba mode Ultra Realistis di Senario ini? tidak terima kasih wah keren gua dapet senjata Rifle memulai perhatihan dalam 5 empat tiga oke okay, saatnya beraksi ah sialan ayolah yang benar aja tolong deskripsikan apa yang kau lihat aku ada di dalam sebuah gudang penyimpanan dan ada beberapa orang yang menembakiku ada dua orang sepertinya ah gampang ini Aku pasti bisa. Maju kalian semua ini, ayo sini. Pelatihan selesai. Tembakan yang dikeluarkan, 0. Musuh yang dimunuh, 0. Akurasi, 0%. Tertembak sebanyak 9 kali. Evolusi performa biasa-biasa saja. Kenapa senjataku tidak mengeluarkan peluru sama sekali? Senjataku sepertinya rusak atau entah kenapa. Apakah kau ingat untuk melepas pengaman senjatanya D-5081? Apakah kau ingin melakukan pelatihan ini lagi? Tentu saja. Tapi kali ini tolong berikan aku senjata yang lebih keren. Aku ingin senjata yang besar. Yang punya kekuatan seperti bom besar. Dan jangan ada pengaman atau hal lainnya, oke? Okay? Wih, keren. Ini senjata BFG dari game Doom. Mulai pelatihan dalam 5, 4, 3. Oke, okay, kalian semua orang-orang sialan saatnya balas dendam. laporan D5081 ada apa di sana tadi itu keren banget tembakan yang dikeluarkan 1 musuh yang dibunuh 3 akurasi 71% tertembak sebanyak 0 kali evolusi performa luar biasa